Penyebab gigi berlubang itu ada empat, okay. Ada empat faktor penyebab gigi berlubang. Kalau salah satu ndak ada, tidak bisa dikatakan gigi berlubang. Tidak mungkin gigi berlubang ini terjadi, okay. Terjadi proses gigi berlubang. Nah, empat faktor ini adalah yang pertama gigi jelas gih, bunge okay? lek sisa makanan ada. Uh, kemudian ada kuman, ada waktu lek gigi eh g n bisa dikatakan gigi berlubang, tidak bisa, g? Jadi faktor pertama adalah gigi. Kemudian faktor yang kedua adalah makanan. Yang dimaksud makanan di, di sini adalah sisa makanan. Kita kalau makan kan pasti ada sisa ya bu, sisa nempel-nempel nih gigi ini, Nah, nih makanan ini tentunya makanan yang kandungannya karbohidrat tepung nah ini perlu diketahui kita orang Indonesia hampir semua bahan makanan yang kita makan kandungannya adalah tepung nasi itu ada kandungannya tepung karbohidrat pentol ada kandungannya tepung mie ada kandungannya tepung roti ada ke apa maling gitu? Cilok, wanten apa mboten, wanten sebagian besar e, bahan makan yang kita makan. Olahan, olahan yang kita makan kandungannya tepung beda dengan orang bule ibu. Kalau bule kan pagi, wis salat ya Bu? Ya, kalau kita kan buatan isu. Sekop tumpang, sekop pecel gitu nah itu kan kandungannya karbohidrat, gitu ya. Gitu, gitu, nasibnya juga terus dari pecel itu ada kandungan gulanya juga, gitu. Gula merahnya itu, nah, itu uh, tadi gigi faktor yang kedua. Hmm, makanan, ya, gitu. tentunya yang dimaksud makanan di sini adalah sisa makanan yang melekat di gigi. Kemudian faktor yang ketiga adalah kuman Kuman Bu kumannya ini dari mana? Kumannya ini e, berasal dari rongga mulut kita Ngatakan nge-pungge Kita meskipun sehat Kita meskipun tidak sakit apa-apa Dalam keadaan normal nge-pungge Rongga mulut kita ini ternyata kandungannya ada berjuta-juta jumlah dan jenis kuman Bu di dalam rongga mulut kita ini. Aten, okay. nggih. Ini faktor yang ketiga kuman, nggih, okay. dari mana? Yang ada di dalam rongga mulut. Ini ndak bisa Bu kita hindari, pasti ada, nggih. Okay. Kemudian faktor yang keempat adalah waktu. Nggih, okay. waktu. Yang dimaksud waktu di sini adalah Uh, seberapa lama sisa makanan ini tadi melekat di gigi okay? Nah, sisa makanan ini tadi diolah sama kuman bu akhirnya menghasilkan asam nah kalau uh, waktunya segera kita bersihkan tidak mungkin ini terjadi okay? jadi dari keempat faktor ini yang bisa kita kendalikan adalah yang waktu oke okay? kalau gigi tidak bisa Bu kita kita kendalikan kita hindari tidak bisa karena otomatis gitu, Bu enggak. kita manusia pasti punya gigi kita tidak bisa menghindari masuk gigi harus dicuap putih kan tidak mungkin gitu kemudian yang kedua apa Ibu tadi makanan kita manusia gitu, hidup enggak manusia hidup pasti butuh makan kita tidak bisa menghindarinya enggak kemudian yang ketiga adalah kuman kita juga tidak bisa Bu menghilangkan kuman yang ada di renggam mulut tidak bisa karena pasti ada okay. kemudian yang keempat waktu kita bisa mengendalikannya ada di waktu ini okay. jadi jangan dibiarkan sisa makanan melekat di gigi terlalu lama kalau terlalu lama, kumannya semeneng bu wah ini enak sisa makanan yang bisa tak olah, akhirnya menghasilkan asam lah, asam inilah yang akan melarutkan permukaan gigi Nah untuk waktu ini, cara mengendalikannya bagaimana? jenengan dengan cara gosok gigi gosok giginya sehari berapa kali bu? 2-3 kali kalau di teori, ge? Uh, gosok gigi yang dianjurkan itu dua kali, minimal dua kali waktunya pagi dan malam nah bukan sore Bu bukan sore karena yang banyak terjadi yang banyak terjadi nge, di masyarakat itu dua kali ini dilakukan pagi dan sore padahal sore hari itu sebenarnya tidak perlu Gih, yang perlu adalah malam hari sebelum tidur. Ngatain, enggak, Bu kalau jenengan sore, gosok gigi, gue bermakrif barisan saat jenengan makan lagi. Ya, percuma, Geh, otomatis kan kotor lagi gigi, gigi kita. Padahal namanya aja sikat, namanya aja gosok. Enggak. gosok gigi sikat gigi kan fungsinya untuk membersihkan gigi, gitu. Jadi, yang biasanya gosok giginya sore. Mulai hari ini beralih nggih beralih ke malam hari sebelum tidur. Dua kali paling sedikit. Bu, le, sore nol lek gak gosok gigi gak uenake buru wis, soalnya wisi terbiasa. Monggo ditambahi sekali ndak apa-apa. Malam mau tidur, berarti pagi, sore sama malam mau tidur, nggih. Yang penting kuncinya pagi dan malam. Sore ini tambahan. Gih, monggo dilakukan boleh tidak dilakukan tidak apa-apa dan jangan lupa cukup kumur air putih gih, bu. tujuannya meskipun uh, jadi fungsinya hampir sama dengan sikat gigi jadi uh, fungsinya kenapa toh kok harus cukup minum air putih itu karena dengan kumur-kumur air putih itu paling tidak bisa mengurangi kan menghilangkan g, kalau sikat kan menghilangkan g. Kalau air putih itu bisa mengurangi sisa makanan yang melekat di gigi, paling tidak kita kumur-kumur bu, g. Itu apalagi yang punya putra balita g, kok timbangannya sakit gigi. Biasanya lek sakit gigi kan lo no tubuh bu, well, nanti yang repot juga injenengan. Jadi biasakan g, kalau sudah Sekolah PAUD atau TK biasakan dari rumah bawa bekal air putih bu. Geh mau nggak bawa susu ndak apa-apa. Tetapi dibiasakan setelah minum susu kumur-kumur dengan air putih.